Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, terpantau turun dibandingkan dengan harga kemarin, baik untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp563.000. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan harga pada Selasa. Tanggal 31 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga 517.000 rupiah, lebih rendah 3.000 rupiah dari harga pada Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Untuk emas Antam cetakan 1 gram, pegadaian menjual seharga 1.000.000 rupiah, sementara emas UBS dijual seharga 968.000 rupiah. Harga emas 24 karat antam cetakan 5 gram saat ini juga tidak berubah dan dibanderol 4.873.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.744.000 rupiah. Adapun harga emas batangan 25 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp rupiah sementara untuk cetakan antam 50 gram di pegadaian dijual seharga rp rupiah. Di sisi lain, emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp23.544.000, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga Rp46.991.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar rp rupiah, sementara ukuran yang sama untuk cetakan UBS di harga Rp93.944.000. Sekian harga emas untuk tanggal 1 Juni tahun 2022. Dapatkan ebook cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 0812122